Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar Ngegame game belajar! apa kabar Re? semoga para siswaku semua bisa tetap sehat dan stay safe and healthy di rumah ya. Oke hari ini kita akan melanjutkan gameplay kita menelusuri fitur-fitur yang ada di dalam base gamenya apa? The Sims 4, yang mana kemarin kita masih bingung badai, ya. Bingung badai akan semua tombol-tombol itu, dan apakah kita masih bingung hingga sekarang? Sepertinya masih, tapi kita akan tetap berusaha untuk memahami game yang satu ini. So, jangan lupa subscribe dan like, comment, and everything that you get into. Let's begin. Hah, oh, ada update ya, baik. Kita nanti ketemu di interface yang sesungguhnya. Ini masih update. Hmm -mm. Hah, kamu update apa lagi sih? Kok sampai 5 GB itu update apa ada? Semoga update-nya sesuatu yang berarti ya. Oke, okay, kita di sini lagi di interface yang sesungguhnya dari The Sim 4 setelah kita menunggu 7 tahun lamanya ya. Enggak, enggak 7 menit, tapi rasanya 7 tahun. Baiklah, press circle to start. berapa suka kalian ambil The Sims yang 4 ini terutama? like aku, menurut opini ku pribadi, aku paling suka The Sims 3. Iku apa yo? Menurutku the masterpiece of the series. like The Sims 4 boleh karena grafisnya pasti lebih halus dan lebih apa mulus lah intinya. Cuman dari segi interaksi antar karakter dan kemudahan-kemudahan lainnya ku tak temukan di The Sims 3, yang tiga. Ikuas, eh uh, keren banget menurutku dari expansion expansionnya keren banget. Tapi le untuk sekalian yang suka bangun saya tajlin dulu. Untuk kalian yang suka bangun-bangun rumah, terus pakai apa ya perabotan-perabotan yang sangat lucu, imut bahkan bagus dan elegan, The Sims 4 isok menjadi pilihan sih untuk kalian yang suka building stuff, uh, apa stuff pack dan lain sebagainya. Oke, okay, tak baca dulu ya. Welcome to the Sim Delivery Express new game content. Oke, okay. ada build mode and create sim content, tiny game Fixes dan update to deliver. Oke, okay, mereka ngupdate berdasarkan sistem ya, bukan hal-hal sing fitur baru gue ngono enggak, tapi memperbaiki sistem yang bermasalah tentang bug dan lain sebagainya. Oke, okay. cool thanks. Oke, okay, everybody. Uh, oke. Okay. Siap, press circle to start Oke, okay, kita sambil latihan ya Bagaimana cara mengemudikan karakter kita Di game ini Kemarin kita kedatangan tamu ya Kedatangan teman-teman tetangga lah Dari rumis Eh, bukan, bukan rumis Summer holiday Terus mas iku dan mbak iku Aku lali jana dong. Oke, oke Gain skill and watch movie to new Wabit Tablet Wabit Tablet ikusin Tablet Gambar kelinci dulu Warna pink Oke okay. Pressing allow you to go between the on screen menu and the cursor Bisa pakai ini Oh. Oke, okay. yang ini untuk mouse, uh -uh. Ini ya. Nah, yang ini untuk cam. Eh, lapo Pak Pinky kin dek Aku cukup hafal loh dengan nama-nama karakter yang ada. Sini Pak Pen Gugu Gaga. Si Pak Pinkek. Uh, invite in dong. Invite in ya. Eh, setelah kenapa karakter kita bersedih? Perasaan kemarin dia nggak apa-apa deh. Oke. Okay. Kenapa deh <laughs> sedih saya cek sih? Hmm. <laughs> ah, okay, Pak Oke, Pak ya. Ini namanya Pak Bob Penkue lah gak salah, kan? I know it. Friendly. Harus friendly dulu ya meskipun kita bersedih. Oke, okay, silakan makan, Pak. Itu ada sisa kemarin, Pak. <laughs> Kita coba interaksi apa sih yang membuat oh, sedih, ya? Yeah. Oke, okay, ask for advice. Biar nggak sedih lagi. <coughs> kadang aku lebih tegang main game ini daripada insight Karena interaksinya itu tidak terduga freeba from oh oh ada itu ya indikator hijau-hijau kalau kita berteman itu semakin nambah semakin nambah oke okay. ah eh siapa ki oh ada orang lagi siapa ya ini Kathy Kerry shark, baby shark, shark, shark, shark, shark, enggak, enggak, bukan itu. Oh, slack, slack, sorry. Mbak, di sapa tuh, mbak katingnya sih, lu akan masuk. Tin, tin, model apa? Tin ikut uh -huh. remaja, uh -huh. re? A -a. remaja model apa? Kok wis, wis ya, bring. Eh, ngen, tak kira, kok Pak Bob, loh, igu memang. Oh, God. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, friendly Introduction. Oke. Okay. Lebih baik punya teman, ya, daripada punya musuh. Uh -uh. Oke, okay. kebutuhan kita... Mana, nih? Mohon maaf, sih. Bentar, ya! Oke. Okay. Semuanya masih hijau. Hunger... Energi, hygiene, mandi, sosial, fun. Oke, okay, masih stabil. Masih tidak ada puri-puri manja. Si, Kalau kita bisa interaksi itu macamnya ada apa aja sih? More choices. Oh, ada friendly. Ada funny. Miss... Miss... mystific apa? In to fake... Jail. Jail kelewatan ini. Vina. Uh -huh. Coba sih, ngetrol. hahaha. <laughs> oh, Mbak, enggak mau ngetrol. Oh, mereka punya pikiran sendiri ya. Kalau misalkan kita arahin pun, kalau mereka enggak mau melakukan, enggak akan dilakukan. Wah, sangat hidup sekali. Oke okay, ya, untuk interaksi, sepertinya kita sudah lancar main tombol-tombolnya. Huh? Dan biarkan mereka berinteraksi. Sekarang aku mau lihat. Pembangunan atau building mode-nya, ya. Oke, okay. build mode. Oke, okay. kita, kita sudah bekerja belum ya? Tentu kita tidak punya uang. Oh, wow, wow, wow, wow. Waduh, desain yang 3D seperti ini, saudara-saudara. Oke, okay. uh, barang-barangnya mana ya, mana tuh? Ah, uh -uh. order plan. Uu, uh. baik kita punya uang 3300 ya dan pergunakan sebaik-baiknya. C, si. <ganti> om aku mau nonton banget sih Nah baru ruangan po ya, uh, ruang baca atau ruang bersantai mimi? Ya baik. Ah, c oke okay, oke okay. nambah ruang ya nambah ruang kulirnya eh <laughs> sec se, se, se, se. uh, se, se. Aduh 15.000 <laughs> ah tidak bisa aduh mahal cuma yang begini doang nih 2000 Aduh, bagaimana ya Ya sudahlah kita menerima kondisi ya kita mungkin bisa menambahkan aksesoris saja dalam rumah kita. Tidak bisa membangun uh, apa ruangan langsung Ka iso Kita per item dulu aja baik di kamar tidur ya, di kamar tidur. Wi, ada apa nih? Oh, section holiday ya. Baik, baik, baik, baik. Ada lampu? Aku pingin lampu sing, singi kilurak sing apa koyok kelap kelipik dulu. Eh, ini loh iki nggak sih? Sing, sing terjuntai ah, iki, iki. Ha, ah. aku pingin banget dek kamar kono iki. Nah, nah, nah. Oke, nah. oke. Okay, okay. Biasanya tak taruh dek belakangnya kasur gini. loh ya apa sih Bunda? oke okay, 80 ya Oke okay, kita hemat-hemat ya ini ya baik kursi uh, kursi kursi kursi tidak eh, aku mau nih. seng tidak begini <laughs> sehiki Oke okay, guys, saya baik kursi ini kursi enak begitu loh yang Aduh 400 Aduh Oke. Okay. Ah, Kiki, Kiki eh oke okay deh. Oke, okay, kita bisa milih warna, ya. Baik. Kalau rumah kita seperti ini, ungu ya cocok, ya. Tapi kita harus punya sofa, ya. Si sofa -yo lah. Nanti kita ada sistem jual beli, ya. Iya. <guluh> kita hidup cerdas. Uh, rotate object, ya. L1. Oke, okay, baik. Oke, okay. terus TV ya Allah TV ini, ini masak no bangsaku, Ha ah, teman TV TV mana nih? Iya TV, wahdu dua ribu saudara, aduh, aduh, aduh banget wes ya, aduh nggak makan ini nanti saya ya. Kapapa wes? Kapapa seah uh, putih? Ya wes satu kali ya, satu kali aja. Oke, okay. kita jual ini. A uh, uh -uh. taruh sini Ayo atuh. Iya. Oke, okay, terus ini kita jual juga kursi yang oke okay. ngebak. sini pak, pak Bob, oke, lampu lampu kita pindah ke sini aja, biar tidak menghalangi prestasi. Kemudian untuk kamar mandi kita menerima dulu ya kehidupan kita karena kita belum bekerja, saudara-saudara. Kemarin uang kita habis itu pakai beli ini loh soalnya. apa beli kursi satu lagi ya? Hmm. -mm beli kursi satu lagi sing single untuk membaca oke okay. membaca sing sing murah <laughs> sing murah yang ini modelane eh, kilas tidak eh aduh tapi masih bisa dipakai mm -mm. uh. aduh hidup terbatas ya di dunia nyata saya begitu di desim disuruh survival juga ini orang-orang niatnya bagaimana sih? Wih audio tape tak? Tumbas audio tape tak? ono ibu ngono ngelulus sim kita. Oke lah di sini ya di pojok baca, lende, spendapul jenenge pojok literasi. Oke okay, everybody, itu yang kita beli hari ini Di build mode Karena kita keterbatasan uang Kita kembali ke mana nih? Ke live mode ya Live mode Halo, live mode lo Ngebug, ngebug everybody Oke okay. Oke, okay, kita coba Nyalakan itu ya, mp3 uh, Elektronika, kerungu nggak? Kerungu tapi cuk, Willy. Hei sumpah dia ikutin model dilapa ya kok wes hebring. <laughs> Kalian tahu lah maksudku. Iku bukan, Iku bukan Aha, aku. Amiva. Iku bukan aku. Nilshaba. Somerimble. Yarl. Buffinna. Problem. Uh -huh. Van bon and Gravi. Anna Harb. Oh, yes. Oke, okay, kalau mereka ada yang ngobrol dua, satunya pasti ikut nimbrung, ikut ciri khas ah, the same Four saiki. Kita katanya bisa join itu ya, join masa ya, <laughs> cook together, ha cook together with Kathy lah. Oke, okay, kita uh, seribu ya, porsi yang kenyang tapi banyak dah. Grill cheese, kenyang itu. Kita lihat, kalau kita bantuin masa apa yang akan terjadi, mbak masa tu? E, misal TV dinyalakan, oh banyak acara TV yang bisa kita tonton ya. Ayo, masa! nih oh ada tombol ini loh ada tanda ini artinya kita lagi ngegroup sama karakter itu maksudnya melakukan aktivitas bersama sama gitu le ayo atu aduh baik baik oke okay, sih tak tak anu apa oke si wait a minute. oke okay, I'm back and save dulu kali ya save dulu biar progres kita tidak, uh, ya, yeah. uh, dan kita cari pekerjaan itu di mana? Di HP, C di HP huh. mana nih? Aduh, wes pun kemang. Uh, uh, bisnis. Oh, find a job. Kita mencari pekerjaan ya, bukan pengangguran ya aduh iki ikinantiki Mbak iki gak kelemasan dong eh ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah nggak nggak masak telepon pekerjaan ya ya nggak nggak mau masak sampai beberapa menit dicepetin nggak mau masak Oke okay, selat karir for mi, huh? lah, oh, no. guru, wih atlet, ah oh, atlet, siap, aku gak tahu mengerti pekerjaan ini, display begitu menarik hmm. bisnis ya, ada bisnis, ketik-ketik di, waduh, bah bosku, jadi kriminal, jangan ya, jangan barisis aku ya, Kulinari oke, okay, jadi Uh, asisten pencuci piring dulu. Hmm. Bayarannya juga dilihat ya. Ah, freelancer. Oh, oh, oh, oh, Oh, oh digital artist. Influencer. Waduh, yo mau ta? Uh, uh. Lah, bayarannya paling tinggi kok iki loh Anu, petugas construction, heeh. Sesek, oh, opo aku kok tertarik. Eh? Tech guru unit kolek programming. Kita mungkin butuh uang ya Rek ya. Kita lagi butuh uang. Jadi, kayak kita ambil pekerjaan sing bayarannya 30 simoleon ke atas. Lek like, kita bayarannya di bawa iku struggle kita Rek. Ya wis tidak eh, sing paling cocok iki iki loh Tech guru. Heeh, ilmu teknologi lah. Ya wis Oke. Okay. Ah. Ah, ya wes. Ya maaf ya aku tidak jadi pelukis karena masih butuh doku. Begitu ya. Oke, okay, pekerjaan kita adalah live chat super again. Play video game. Waduh bayarannya teko main game. Wah, boleh nih. Boleh nih everybody beli PC berarti yo? kita belum punya PC soalnya. Se, ya kita siapin PC dulu dari build mode. hmm. produk kleng jen oke okay. ah uh, hobi hobi hobi. nah nah nah nah nah nah. komputer racing. Uh, hmm. dari tablet dulu kali ya? iki lo web tablet dari tablet dulu kali ya? oke, okay. uh -huh. kita beli meja juga mejanya dulu baru komputernya. aduh baik. Uh Oke, okay, ini ya, ini ya, warna hitam, warna hitam. Cya pandanganku. Oke, okay, kita taruh di sini. Eh Ayu, ah -ah. Terus kursi. Anjing gamerku udah tak bondo kok. Temen nih lo. <gul> Aku sudah membicarakan diriku sendiri. Ya Allah, gue si gamingnya 200 Iya, yeah, Ya yeah, ya yeah. Iya, yeah, I want it Masih <laughs> gak makan Aja gak Oke <Okay. laughs> Izin baru PC ini yang paling murah Izin Izin, izin Nanti ya Kalau kita sudah berkembang Kita beli yang mahal Yang warna Eh, ele, ele, ele Ele Iki loh Nah, tidak itu Oke okay, dah Oke okay seperangkat alat game dibayar tunai kita alamat nggak makan untuk beberapa hari kedepan <laughs> yuk lanjut live mode Oke okay. kita disuruh pekerjaan kita untuk memainkan video game eh video game video game uh, Sims kita main the Sims Konspirasi macam apa itu? Mama. Maaf ya, Mbak. Katie nggak bisa bekerja, eh, gak bisa ngobrol dulu, saya harus bekerja. Dan ada met apa, termometer, apa perimeter keahlian kita memainkan game. Oke, okay, kita cepatkan ya, biar langsung. Uh -uh. Dan di atas ini tuh ada wishlist-wishlist wish yang bisa kita. Uh, lakukan waduh ispengi kaget aku oke okay. wih perimeter kita udah setengah setengah jalan good good job by a cupcake factory mohon maaf nih kita makan aja susah eh kita selesaikan perimeter tersebut dan kita makan ya itu udah ada ding dong ding dong makan itu ha -ha. ding dong ding dong boleh, oke okay deh, oke okay. sudah Mbak, ini ini makan dulu yuk, udah lapar itu. Oh tapi pekerjaannya masih belum selesai tuh yang di situ. Hmm, baik. Happy ya, iya happy. Untung, pokoknya hidup moto saya adalah Ketika The Sim saya bahagia, saya ikut bahagia Dari The Sim 1, 2, 3, 4, saya tetap begitu Untungnya sejalan sama orang-orang yang ada di dekat saya Memprioritaskan kebahagiaan Sim Saya tak cepetin lagi ya Sudah, mbak Ijek seru deh Sudah tuh Eh Eh uh -uh. Dah makan dulu, makan dulu Makan dulu um, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom. Baik uh, Video game komplit oh, yeah, ya Nggak enak, nggak enak Apa iki Normally sendirian di sebuah flat yang sederhana ini hi anggap peng kos ya oke okay, bubuk oke okay, kora, -kora diik dong Oke okay, kita lanjut lagi di menit 33 dari audio ya guys aku nggak ngerti ki menit ke berapa tadi sempat ada sempat ada apa? kayak crash uh, crash crash circle to start oke okay. press circle to start oh iya yeah, kita bubuk ya mana? mana kita kalau bubuk? sabar -sh -sh sabar itu uh, uh. nah itu itu itu Woi uncomfortable. Kenapa kamu kok uncomfortable? Oh, pipis. Iya, iya, iya, pipis ya. Uh, use, of course. Ya kita tidak boleh ngintip nih. Heeh. Uh -uh. Pasti ada ngeblur-ngeblurnya nanti ya. Jangan kaget Anda. Kenapa kok uncomfortable? Laper lagi. Baik. Kita mandi dulu kali ya. Daily life-nya itu loh. Ada. Apa? Uh, keinginan atau wish-wish yang kita penuhi tadi ya. Oke. Okay, cuci tangan dulu dari toilet. Biar nggak corok ya. Mandi. <tuk> Anak ngeblur-ngeblurnya. Ini kalian jangan kaget. Dari dulu tuh memang begitu. Dari The Sim 1 itu sono kotak kotak bahkan. Biar ini aku ditutup ditutupin gitu. Animasi yang teg. Oh no -saki mah mending onok geraknya terus onok Blu-ray onok ben kak ketok plus Oke okay, ya. baik koyo aku gila suwe. Oke okay. Eh uh, uh, gosok gigi dong ah, uh -uh. Jangan makan dulu gosok gigi dulu Jorok Okay, masih normal ya, kita bisa makan itu sampai tiga hari <laughs> Eh lucu sumpah <laughs> Kasih deh Oke okay, boleh makan Nah Oke okay deh, oke okay deh, baik Oh Ambil nonton TV, aku no, gak mau uh, Sport Ma, Peru. Iso multitasking gak? Toyok melakukan dua aktivitas Ambek liat TV ngun. Iso gak? Oh Iso Wow <sighs> Baik Seh wishlist kita kono tanda cinta apa mah? Hak someone ya Someone who? Sopo Saya tadi dipeluk Baik Habis makan cuci piring Oke okay. Oh, oh. Oke, okay. mau nelpon teman nggak? Uh, sosial Undang, undang, undang. Siapa ya? Pak Bapak. Apa Mbak Samer? Aduh, maksud aku ambek bapak-bapak. Pak Bob itu udah merit. Uh -uh. Mbak iki sesama adult ya. Dan koyok ngekos bareng bertiga ngono Mbak Samerki mang. Oh, Oke, okay. waktunya bisa dipercepat lewat L1 ya. Nah, ikut ke Mbak Summer datang. Oke, okay. hah, uh, komplit ya. Kita tunggu hari kerja aja, berarti. Halo, Pak Samar. Dag dang Hai, dang dang. Dag dang Oke. Tell an belly pebble. Okay be. Shadow shoe can you me. Or the tiny. Sibu, Bretano, friffa. In the rinka. Ini mau ngapa ya aku yang kelaker? Asnoy floride. Bibidoy a bing. Wambaboy Yambalala Tersebaran kita sampai Mbak Summer mulus ya Biasanya like orangnya gak suka Iku langsung kayak hate nambah Dengan okay, sendiri tanpa nabah. kita mainin nah, uh. Siap mumpum ada orang Wena. Bisa gak kita Hak dia. Huh? Enggak, enggak, enggak. Habis, tapi ya, tapi kamu itu lihat ya, temen-temen nih, gue kocok mungkin di sekitar. Oke, oke, wis kita terpenuhi ya. Oke, kita terpenuhi ya. kita terpenuhi ya. Dengan Mbak oh, Samer foto selfie <laughs> buat sima instagram, sima gram. Saya menunggu ngobrolnya sama saya. Saya mau ngobrolin, saya mau ngobrolin. Saya saya ah uh, setalah setalah lah huh? Oh, oh, oke okay. Oh, filternya Oh Kemudahin Seta lah, aku pingin ngerubah pose Kata aku bisa ngerubah pose pakai apa tapi ya? Oh, pakai kotak ya? Oh kan, bisa ngerubah pose, pem. Oke. Okay. <l Blue> enggak, aku ambil bestiku enggak sampai sun pipi. Let DS yang melakukan itu aku langsung tak lapingin. Sorry nyau. Waduh, sosok, sosok marah ya. Baik, sudah foto selfienya Thank you so much. Ya kita semakin Akrab bestie ya. Baik sebentar lagi mungkin kita akan close. Wow kok lagi. <laughs> Aduh ya mengingat itu cita-cita kita adalah punya rumah senilai lima puluh ribu simoleon dan punya 15 belas of Yips. art ya. <laughs> uh -huh. Oke okay, kita save dulu ada ada momen kebersamaan ya, yang terbentuk ya kayak ISO ditawari dari basecamp Can you believe it oh sheer shahaburi as the real samso bisa bekerja untuk kita <laughs> Culas ya tulus ya oh. mbak mbak sama rekamlah uh, itu yeah. sih apa abek <laughs> orang sana kan ya barangkali dia itu juga bisa kerja sama kita <laughs> menghasilkan yes. cuan terus ya jadi bestie partner kan nih ke ya mau nggak mau nggak oke okay dong oke okay. nah ini loh teman-temannya mbak summer ya begitu ya udah kita ambil mbak summer dari rumah bff ini dan uh, minta uang Ya, berapa? ribu deh. Culas ya iki menambah orang. Menambah orang dari dari nominal apa? pendapatan orang lain. Astagfirullah. Baik ya. Kayak jalur cepat ini ya. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Oke, uang itu jadi 5.000. Kita punya teman baru. Semuanya senang. Baik, baik, baik, baik, baik. Oke. Okay. Oke okay, ya. Kita save dulu. Oke, okay, hari ini itu lagi gameplay di The Sims 4 yang mungkin agak ada cobaannya ya tadi. Iya, tiba-tiba tiduk, dedung, dedung, dedung. Baik, see you the next video. ciao, ciao and dadah dadah jangan lupa subscribe, comment, and like dengan menggunakan hashtag pesan untuk guruku yuk dadah dadah exit to my menu